apa kira-kira kesulitannya? ayo kok pala diem katanya ada <tuh> pasti di jurnal ini bapak yakin iya, di jurnalnya? Kadang jurnal susah menentuin harus pakai jurnal yang apa nah itu. Itu kan, kan bukti transaksi kan, ya Iya Kan bukti transaksi kemarin kan kita sudah belajar di pelaka ya mm. Jangan oh, ya, oh, mengunggu Iya Pak mandi. maaf Iya <laughs> Pak <laughs> Kan kemarin kan kita di PLHK sudah belajar bagaimana membaca bukti transaksi oh, Oke. Oke Contoh ya perhatikan ya Sebentar Bapak buka dulu sebentar ya. Iya Pak. Oh nanda ya. 1720 Ini kita lihat ya sebagai contoh ya. Ini kira-kira kalau transaksi yang 8 ini apa kira-kira ini? Halo. Belum muncul Pak gambarnya. Belum muncul. <tuh> Belum Pak. Sudah Pak. Oke, okay, sudah muncul. Oke, okay. sudah Pak. Kira, kira itu transaksi apa kalau kita lihat dari bukti penjualan transaksi. kredit pak hmm? penjualan? penjualan kredit oke coba lihat lagi di situ ada tuh kepada penjual tunai oh iya tapi nah, kenapa itu ya faktur pak ya faktur kan boleh namanya kan bukti transaksi faktur iya sih oke tolong perhatikan ya kalau Anda melihat namanya faktur, baik itu bukti transaksi penjualan secara kredit maupun secara tunai itu namanya faktur. Oke, okay. termasuk juga kita dalam hal membeli juga pasti mendapatkan faktur dari si, penju. si penjual. Penjual. Penjual, kan. Itu namanya faktur, cuma yang perlu kita perhatikan adalah Lihat di dalam keterangannya Biasanya kalau dia penjualan kredit Ada keterangan Oke, Kita lihat sebagai contoh Ini kebetulan penjualan tunai semua ya Ada transaksi yang kredit kak kas masuk Oke, coba kita lihat lagi di pertemuan sebelumnya. Oke. Oke, perhatikan yang intinya adalah perhatikan di bukti transaksi. Lihat di kolom keterangan, ya. Di kolom keterangan, apakah transaksi tersebut transaksi tunai atau kredit? oke okay, kalau kita lihat transaksi yang nomor 2 kira-kira ini transaksinya transaksi kredit atau tunai halo halo kok suaranya dimut semuanya tolong dibuka suaranya Iya, Pak. Kredit, Pak. Kredit. Kredit, pak. Kredit. Kre kredit, kredit. Transaksi kredit. Kredit. Transaksi apa? Transaksi penjualan atau pembelian? Penjualan kredit. Penjualan. Penjualan. Oke, okay, dari penjualan. mana? Dari mana kredit. Anda tahu adalah ini penjualan? Karena eh uh, toko yang ditujunya bukan toko kita. Hmm, satu, yang kedua. Di catatan paling bawah catatan Pak. Pak, paling bawah. Oke okay, oke. Okay. Catatan faktur penjualan ini ditujukan, di apa diasumsikan sudah, sudah dilampirkan dengan faktur pajak. Faktur pajak kan itu kan bu, bukan sebagai catatan, bukan untuk menunjukkan bahwa itu kredit atau tunai. Tapi penjualan ya. Oke okay, yang kedua, ya yang ketiga apalagi kira-kira. Hmm, ada yang lain mana nih? Yang lain merah nya Pak? Hmm, apanya? Oke, okay, yang, yang selanjutnya apa? Oke, okay, perhatikan dari termin pak Oke, okay, ini terminnya menunjukkan adalah kredit. Kredit, kredit tetapi ingat bahwa apakah ini penjualan atau pembelian perhatikan, dari mana sumber faktur ini oke okay. jika faktur ini bersumber dari perusahaan, maka itu dikategorikan sebagai penjualan nyambung Ya. Yambo. karena ini adalah sumber faktur berasal dari PT Sakti Bandung, berarti PT Sakti Bandung melakukan penjualan kepada toko bin bintang. Oke. Okay. Dimana di sini kalau kita lihat, apakah toko bintang ini uh, membeli secara tunai atau secara kredit? Lihatlah ditermin termin. Okay. Di pembayaran. Termin. Oke, ditermin pembayaran. nyambung ya? nyambung oke okay. transaksi yang ketiga ini juga sama fakturnya bersumber daripada PT Sakti Bandung oke okay. apakah ini penjualan yeah. pelunasan piutang okay. pelunasan piu? piutang. piutang lihat di keterangan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 26 November Jelas apa jelas? Jelas, okay. uh. kalau kira-kira seperti ini, bukti kas masuk. Oke, okay. bukti kas masuk, kira-kira jurnalnya apa? Berarti kas di debit, piutang di, di kredit, sama potongan penjualan di kredit, Pak. Oke, okay. perhatikan kalau potongan penjualan di kredit berarti jurnalmu nggak belen sabar pak sabar oke okay. ingat kalau namanya potongan penjualan pasti berlawanan dengan induknya induknya apa potong penjualan penjualan penjualan bersaldo normal apa kredit, kredit. potongan kredit. penjualan debit berarti kan de, debit pasti debit. berlawanan saya debit. Ya, oke okay, de tadi kan katanya kredit. Lawrence. debit pak debit debit kan debit pak oke okay. debit ya ada potongan tidak ada potongan tidak ada ada kan potongan penjualan kan ada ada okay. ya. berarti kas yang diterima bersih sebesar 112.758.800. dua belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus kas bersihnya tetapi potongannya adalah sebesar persen dari total piutang dari mana kita lihat maka lihat di buku bantu piutang. Piu piutang berapa jumlah piutangnya jelas apa jelas yep. jelas ya, ya? oke okay. kalau ini apakah ini penjualan yang nomor 4 mana pak yang nomor empat oh, iya. transaksi keempat itu, itu voucher kas kecil oke okay, penjualan tak bukan bukan bukan, bukan. oke okay. kamu kayaknya bengong ya Meisa bisa mengikuti nggak Meisa nah masuk lagi dia oke okay. ini untuk pembayaran apa biaya biaya iklan biaya iklan biaya iklan, iklan. iklan. iklan. oke okay. jurnalnya apa jurnalnya berarti biaya biaya iklan ya, dibebut ada kas kecil, kecil di kecil. kas kecil di kredit kas kecil di kredit oke kalau kita masuk ke jahir kira-kira modul kecil. apa yang kita klik voucher kas kecil oh modul oh, ke kejahir <tuh> Modul apa yang kita klik? Saya diingat. Modul kas. Kemudian pindah ke kas keluar. Bukan kas Bukan kas kecil tapi kas keluar. Kas keluar. apa nyambung? Ya, Pak, Oke. Kalau yang tadi pembayaran piutang tadi Kas masuk Ini kira-kira yang kita klik di jahir apa? Transaksi nomor 3 Pihutan itu muncul di mana? Ayo Dijahir piutang, apa piutang itu muncul di modul apa? Atau piutang itu muncul akibat apa? Penjualan, Kredit. Penjual, penjualan Penjualan kan? kredit. Berarti kita radioan, modul penjual. Penjualan. Dollar. Kan ada di situ pembayaran piutang? radioan, ya. Nah. Pas penjualan itu kita memahaminya seperti itu oh. kita kita pahami transaksi ini pemulihan piutang walaupun di situ kas masuk piutang itu muncul akibat apa akibat penjual penjualan penjualan, penjualan. karena di sini pelunasan piutang berarti ada yang melakukan pembayaran piu piutang Penang. maka klik pembayaran piu, piutang penjualan. jelas apa jelas Nah. Nyambung apa nyambung Nyambung hmm. nyambung. nyambung Tapi kayaknya sepertinya kalian ini Mengerjakan apa namanya Mengerjakan jahirnya kayaknya Nggak pernah diperhatikan Nggak pernah diingat Pokoknya yang penting baca itunya Langkah-langkahnya ikuti satu persatu ah, so kayaknya begitu ya Tapi tanpa mengingat ya Nah jadi Kalau kita melakukan sesuatu itu usahakan kita mengingat apa yang kita lakukan. Oke, okay. kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Oke, oh, uh, okay. transaksi yang ke-5. Ini kira-kira faktur apa ini? Pembelian kredit. Pembeli? Pembelian kredit. pembelian kredit. Dari mana Anda tahu bahwa ini faktur pembelian? dari dari karena yang menerima Pati sakti bandung oke perhatikan ya. satu yang kedua ada hmm. yang kedua hmm. karena fakturnya bersumber dari perusahaan lain lain oke perhatikan jika faktur itu bersumber dari perusahaan lain, pasti kita melakukan pembelian. Oke, pasti melakukan pembeli Apakah ya, itu pembelian ya. jasa atau pembelian barang? Tergantung kepada apa yang kita beli. Eh, kebetulan di sini adalah yang kita beli adalah barang ataupun persediaan. Eh, dimana di sini adalah bahwa Pembelian yang dilakukan secara kredit Kira-kira apa makna yang tertera Di dalam termin 3 per 10 N per 30,1% Dia bakal dapat potongan 3% Kalau ngelunasin dalam jangka waktu 10 hari okay. Dan bakal dapat Denda 1% kalau lewat Dari tanggal jatuh tempo 30 hari Tiga hari dari tanggal terasa, hai, tanggal transaksi, transaksi, yeah. oke, okay, good seratus untuk Anda. Oke, okay. di sini menunjukkan yeah. bahwa, di, menunjukkan ada satu per persen akan dikenakan M. denda satu persen apabila melebihi daripada 30 hari dari tanggal transak? transaksi. Tanggal transaksi, oke, okay. di sini ada namanya breakout. Ini maksudnya kira-kira apa ini breakout ini? beban beban angkot pembelian kalau di PT Bintang eh PT Sakti Bandung. Oke, siapa yang menanggung? Gambar Pak. Yang membeli. Sakti Bandung, Pak. PT Dreams. Eh, PT yang Dreams, adalah PT Sakti Ban Bandung. PT Sakti Bandung. Kira-kira nih. Ya, kira-kira. Kalau umpamanya ya kalau umpamanya ini kita jurnal dimana ini kita jurnal secara secara manual dululah nggak usah pakai jahir kira-kira ya. jurnalnya ini apa persediaan barang dagang di debit sebesar kepen masukkan di debit Oh sabar Pak persediaan di debit sejumlah 102 juta Okay. Terus, PPN masukkan di debit sepuluh juta dua Oke, terus uh, beban angkut pembelian di debit 200.000 ratus Oke, okay. sama utang dagang di kredit sebesar seratus dua belas juta empat Good, seratus untuk Anda dua ratus Pak. Oke, okay, tepuk <laughs> tangan. <Yay>. Oke, <Okay. laughs> okay. jadi gitu ya. Jadi kita perhatikan nih, kita membeli barang secara kredit. Tetapi di situ ada ongkos angkut yang ditanggung oleh si pembeli. Si pembeli kan? Oke, okay. di sini adalah bahwa kira-kira menggunakan syarat jual beli apa ini? FOB shipping point atau FOB destination? Shipping point? Menggunakan FOB shipping Shipping point. Shipping point dimana shipping point adalah si pembeli yang menanggung ongkos angkut. Pembeli yang menanggung ongkos kirim. Ongkos kirim. Si pembeli yang menanggung ongkos kirim. Oke, itu juga akan harus kita pahami juga agar kita bisa menjurnal. Oke, di situ ada break out ongkos angkut pembelian dengan dengan syarat FOB shipping shipping, shipping point. point. Oke. Kalau kita masuk lagi ke Jahir, kira-kira ini yang kita klik modul apa? Modul pembelian. Modul pembeli? Pembelian. pembelian. pembelian. Oke. Okay. Yang kemudian kita klik penerimaan bah. barang nah. ya, penerimaan barang kan? Kita klik penerimaan barang yang kemudian baru kita klik baru, yang kemudian kita kita input dari siapa barang itu kita beli. Tanggal berapa, nomor fakturnya berapa, baru kita inputkan daftar daripada Apa namanya, daftar daripada barang yang dibeli dengan jumlah dan harganya masing-masing Nyambung ya? Nyambung Pak Nyambung, oke okay. Nah, selain hal ini kira-kira masih ada kesulitan lain enggak? Oke, satu lagi nih, nota kredit ini kira-kira maksudnya apa ini? Nomor berapa, Pak? Yang tujuh. Berarti retur penjualan, Pak. Retur? Retur penjualan. Oke, kami telah mengkredit rekening saudara. Untuk pengembalian barang yang rusak okay. sebagai berikut. Berarti di sini adalah? Hmm. Retur. Retur penjualan. Lerter penjualan. Lerter penjualan. kira-kira jurnalnya apa tuh ada tuh? Berarti utang dagang di debit sebesar sepuluh juta tujuh ratus PPN PPN keluaran di kredit 980.000 ratus mm delapan -hmm. puluh Dan hmm, persediaan barang dagang di kredit 9.800.000 juta Semuanya di kredit. Enggak, piutang dagang di debit piutang dagang di debit, di debit. Okay. kalau anda piutang dagang di debit berarti piutangmu bertambah oh iya kredit berarti Pak hmm? terbalik berarti persediaan berarti persediaan dagang di debit sembilan juta delapan keluaran di debit sembilan okay. ratus piutang dagang di kredit Nah habis, Kelapa, habis. piutang dagang di kredit sepuluh juta tujuh oke, okay, good, seratus good, tiga ratus tiga ratus, kayak gitu ya diperhatikan, ya, jangan sampai seperti tadi, pitang dagang di debit eh, nambah lagi pitangmu padahal yeah. dia mau barang marah dia sama kamu, kalau kita salah jurnal sehingga kita nantinya, begitu mau tanggal jatuh tempo, kita membuat apa, invoice penagihan loh, kok pitang saya kok nambah, padahal saya udah mengembalikan barang seharusnya betul yeah. Berkurang. Berkurang, nah, marah-marah dia sama kita kalau seperti itu. Nah, hati-hati ya. Nah, ini yang perlu kita iya, perhatikan, ini yang perlu kita perhatikan bahwa dalam hal menjurnal kita harus paham dulu yang pertama adalah aturan debit kredit. Pada saat kapan akun tersebut Di debit dan pada saat kapan akun tersebut dikredit, ingat aset dengan beban. Itu semuanya adalah bersaldo normal debit Debit Oke okay. Berarti kalau bersaldo normal debit Apabila dia bertambah pasti debit Apabila berkurang pasti di kredit Di kredit credit. Itu untuk aset dan beban Sementara untuk utang Modal Pendapatan Semuanya adalah bersaldo normal credit. kredit Kredit Oke okay. Apabila dia bertambah, kita catat di kredit Dan apabila dia berkurang, kita catat di, de di, debit. di debit Tetapi ada hal-hal yang perlu kita pahami Yang pertama adalah akun-akun yang mempunyai sub Contoh, katakanlah dengan kendaraan aset tetap Aset tetap itu kan berarti kan kelompok aset kan ya? Iya Oke okay. Tetapi aset tetap ya. ini ada di situ yang namanya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Oke, akumulasi penyusu, penyusutan. penyusutan. Di, di neraca saldo, saldo normalnya itu pasti berlawanan dengan induknya. Iya. Oke, itu yang harus dipahami, berlawanan dengan induknya. Kalau tadi induknya adalah aset tetap bersaldo normal debit, berarti akumulasinya pasti bersaldo normal kredit. Kredit. Kredit. Nyambung apa nyambung? Nyambung. nyambung. nyambung. Oke. Okay. Yang kemudian yang kedua, ada lagi di kelompok aset yang ber, yang mempunyai sub. Contohnya apa? Cadangan kerugian piutang. Apabila dia menggunakan metode tidak, lang tidak langsung piutang bersaldo normal debit berarti cadangan kerugian piutang harus bersaldo normal kre kredit. Kredit. kredit kredit siapa, siapa itu yang ngintip-ngintip toleran ah. Oke okay. yang ngintip-ngintip tadi siapa Oke okay. itu ya yang yang, yang kedua adalah Tadi ya piutang ya. Yang kemudian apa lagi? Persediaan. Persediaan mempunyai apa? Mempunyai sub. Yang kita sebut dengan retur. Walaupun retur itu adalah bagian daripada harga pokok. Harga pokok. Oke. Ya. Okay. Kalau retur itu mengembalikan barang, pasti ada kaitannya dengan persedia. persediaan. Persediaan. Oke. Okay. Untuk retur khusus retur pembelian karena persediaan bersaldo normal debit pasti returnya bersaldo normal kredit. Kre kredit. Oke. Okay. Demikiannya halnya dengan yang selanjutnya adalah piut uh, sorry penjualan. Penjualan juga sama. Penjualan bersaldo normal kredit tetapi dia mempunyai sub. Apa subnya? Ada barang yang dikembalikan oleh si pembeli Yang kita sebut sebagai retur penjual Retur penjualan Maka dia juga harus bersaldo normal debit Berlawanan dengan induknya Nyambung apa nyambung? Nyambung Nyambung ya Yang kemudian ya. yang ke, yang selanjutnya adalah potongan Tergantung potongan apa Kalau potongan pembelian Berarti pembelian berkaitan dengan persediaan. persediaan Berarti persediaan bersaldo normal debit, berarti potongan kredit. pembelian harus bersaldo normal kredit. kredit. Demikian juga dengan potongan penjualan. Penjualan itu bersaldo normal kredit, berarti potongan penjualannya bersaldo normal de debit. debit. Nah, itu juga kita harus pahami. Jangan sampai dalam hal kita Membuat urutannya Buatlah urutan masing-masing Gitu kan Sesuaikan di neraca saldo Maka kita semua menyesuaikannya Terkadang Bisa betul Terkadang bisa salah Tergantung pada pemahaman kita Itu ya Oke okay. ya, Kira-kira kalau -kira, Tapi dalam hal kita membuat neraca Oke okay. Neraca ya Perhatikan dalam hal kita membuat neraca. Di neraca itu hanya ada tiga akun utama. Aset, utang dan mo. modal. Oke. Okay. Yang tadinya aset, yang di aset tadi yang bersaldo normal kredit tadi kita kembalikan dia ke, ke sebelah de, debit. Tetapi dia harus bersaldo mi minus. Maka di neraca itu kalau ada piutang kemudian cadangan kerugian piutang pasti itu adalah dikurang. Dikurangkan kan? Karena tadi di neraca saldo dia bersaldo normal kredit, kita pindahkan ke sebelah debit, pasti dia akan berkurang. Nyambung apa nyambung, Maisa? Kok bengong? Maisa, kamu terpana ya, melihat Bapak ya? <laughs> Kayak gitu ya Nah termasuk juga dengan aset tetap tadi Akumulasinya di neraca saldo bersaldo normal kredit Tetapi begitu kita menyusun neraca Maka dia akan kita kembalikan kepada induknya Tetapi dia harus mengurangi induknya Maka dia harus bersaldo Bersaldo min, minus Kalau Terus. kita menyusun neraca, neraca. Contoh harga perolehan bangunan umpamanya berapa kemudian akumulasi penyusutannya berapa maka di neraca itu nanti dia akumulasinya akan mengurangi harga peroleh perolehan oh. yang disebut dengan apa apabila harga perolehan dikurangi dengan akumulasi disebut dengan apa ya disebut dengan apa niken ya disebut dengan nilai buku nilai buku nilai buku masih ingat kan di AKM kan nilai buku ya ah. ya disebut dengan nilai buku oke contoh begini bapak mau tanya jika diketahui nilai buku suatu aset 150000 oke akumulasi penyusutannya 75.000. Pertanyaannya, berapakah harga perolehan aset tersebut? 225.000. Oke, Natasha 225.000. Natasha kan tadi yang jawab ya? Iya, Pak. Oke. Jadi harga perolehan itu sama dengan Nilai buku nilai buku ditambah Dengan akumula Akumulasi. Akumulasi Kalau mencari nilai buku Harga perolehan dikurangi dengan akumula Akumulasi, Akumulasi. Nyambung ya Oke okay. Kemarin kita sudah, sudah ditonton belum itunya Apa cara pengimputan aset tetapnya Halo belum, sudah pak. Sudah, di, sudah diikuti sudah, di, sudah bisa pengimputan aset tetapnya dijahir keringaran nggak suara bapak iya pak iya pak dengar jelas apa jelas jelas, hmm. jelas oke okay. sudah ditonton belum itu cara pengimputan aset tetap belum pak belum nah gimana anda mau bisa kan disitu kan ada pengimputan kemarin yang nanya Pak gimana Pak Pilih apa namanya tutorialnya, oke nggak apa-apa sambil dilanjutkan nanti ya di, di, di, di, di apa namanya ditonton di, di biar anda bisa pengimputan aset tetap dijahir, ya. oke tetapi nah. di situ dalam hal aset tetap kita juga harus memahami metode penyusutan aset itu sendiri banyak metodenya masih ingat metode penyusutan Nanti di apa namanya di itu kalau kita klik metode penyusutannya disitu tinggal kita pilih. Ada garis lurus, ada angka tahun, ada saldo menurun, ada saldo menurun ganda. Masih ingat enggak? Iya. Masih apa masih? Kayak Kayaknya tertinggal di buku AKM ya. <tuk> <tuk> Tapi nggak apa-apa, dibaca lagi buku KKM-nya karena itu nanti penting bagi anda pada saat anda keluar dari Dharma Jaya Kalau kita sudah mau memahami akuntansi, yakinlah anda mau kemanapun pun enak. Jangan sampai kita keluar dari jurusan akuntansi tidak mengerti akuntansi, nanti kalian susah. Maka nanti kali, hmm. kalian nanti kerjanya serabutan. Kalau mau pengen kerja. Kecuali kalau mau berwirausaha, tapi berwirausaha juga harus paham akuntansi, biar anda bisa melihat perkembangan usahamu. Oke, okay, gitu ya. Oke, okay, kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Sejauh ini belum. Sejauh ini belum ya, oke. Okay. Masih ada kuliah pagi ini? Masih pak. Masih pak. Masih ya, oke. Okay. Okay. Kalau begitu kita tutup atau kita akhiri pertemuan kita, minggu depan kita terakhir lagi ketemu, nanti kita bicara masalah kisi kisih was ya, pak. cukup apa cukup? cukup. yang lain udah pada keluar ya? iya pak, pada kelas ada kelas ya, oke kalau begitu oke bapak berarti mohon maaf sudah mengganggu kalian terima kasih atas semuanya Bapak doakan semoga kalian sukses Dan bermanfaat Lian. Apa yang telah Bapak sampaikan Oke gitu ya terima Lian. kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam untuk keluarga semua ya Ya Pak Ya baik silahkan Kalau mau ada kuliah silahkan Terima kasih ya, Pak Ya sama-sama ya, Terima kasih ya, Pak Ya... Yeah.